Emas bearish sedang tertahan di area support. Bias harian pergerakan emas US diterlihat berada dalam kondisi bearish, dan jika diperhatikan, harga emas US sedang berkonsolidasi di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas, US diterus bergerak ke atas dan menembus level 1899.47, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1911.21. Sekian analisa forex untuk tanggal 28 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081.